Satulah ya. demi negara yang tercinta ini, ya, beliau akan terus mengawal, mengawasi anak cucunya hmm. di negeri ini. Hmm, masih ya, ya. bahasa di negeri ini. Benar. Walaupun tidak bisa turun tangan sendiri. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Mubarak alai syaitina Muhammad Diniridhadi wa syirisari Fi syairil asma'i Wa sifati wa ala alihi wa salli La haula wa la quwata billah amabaduh Salam rahayu Rahayu, rahayu sakum temati Saudara aku Dimanapun berada Baik berduduk langit berduduk bumi dan di alam manapun semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, keselamatan, keber keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ijinkanlah al-fakir dengan berserah diri kepada Allah, memohon kepada Allah, dengan mengharap perahmatan Ridhonya agar Allah berkenan menghadirkan. Ambanya yang paham tentang Bapak Insinyur Soekarno, beliau orang hebat, beliau prokomator kemerdekaan Indonesia. Baiklah, dan kami mulai proses berserah diri ini. Ya Allah. Allah na'tabar Allah Allah ya Allah. Hanya menampal. Allah. berserah dengan ya Allah. Tutupkan apa-apa ditutup. oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah makasih atas kehadirannya dan sebelum perkenalan saya mohon maaf ya, biar tidak ada penyusup kami akan mahu sama Allah seandainya dengan ini penyusup ya ke tempatnya lah, maaf ya allah allah allah allah allah allah allah perkenal dan ini hmm. saya hmm. nama hmm. saya ini saya perkenal ya Alhamdulillah dan bisa kenal. Hmm. Kalau bisa boleh tahu biar saudaraku yang hadir ini atau yang menonton video ini biar tahu dengan sebenarnya dari keulangan apa ini. muslim ya Ayah. ya ya ya maaf, maaf. Hai hmm. ini saya panggil apa ini namanya hamba-hamba Allah ya hamba hmm. Allah ya surah apa surah namanya Oh namanya surah ini muslim namanya surah hmm. Ya ini Basuro ya ya saya panggil Basuro. Suro Suro apa yang jenengan tahu tentang Bapak Insinyur Soekarno bisa sedikit cerita saya pamungnya, Salah pamungnya. Ya, menceritakan tentang beliau yang sampai mengetahui tentang kelebihan-kelebihan beliau. beliau yang sampai ketahui. Anta bas, iban maaf ya. Ya Allah, keraskan suaranya dengarinda Allah Ta'ala. Suara yang keras antah. <tuh> Allah. Allah. keras Allah. Mangga. Beliau orang yang ulat hmm, Yang keras dengan pendiriannya. Melanggar. Keras dalam arti tegas. Hmm. Yeah. Yeah. beliau sudah berlatih yeah. menenangkan pikiran hati dan jiwanya yeah. Dia suka meditasi ya. atau berpikir meditasi itu suka. Di salah-salah kesibukannya pelajar selalu menyempatkan untuk meditasi mendekatkan diri kepada ilahi. suci ya. betul beliau itu tidak mempan senjata itu betul enggak atas izin Allah hmm. beliau tidak mempan senjata sajam apapun baik pisau pelatih peluru tembaga ataupun baja, beliau terhindar Di samping beliau suka meditasi, Dia, beliau Insinyur Soekarno, mempunyai yeah. ilmu luar. Mm -hmm. belakang beliau juga ada guru-gurunya yang hebat ya nah. para para ulil ya Allah atau para kiai kiai guru beliau itu ya hmm. yang selalu mendampingi mendoakan beliau merestui iya ya. para alim ulama, ulama kiai sepuh mendukung pergerakan beliau cita-cita beliau beliau direstui dan beliau juga ada senja apa biasa bawa tongkat juga ya bawa tongkat komando ya. bawa pena apa pena hmm. disakunya selalu ada pena hmm. yang tak pernah habis tintanya sepanjang masa hmm. oh. hanya diberikan kepada penerusnya oh, gitu. sampai sekarang masih dipegang iya ya. tapi itu rahasia Iya hmm. di beliau bukan orang sembarang ya, ya. bukan orang biasa Beliau keramat hmm. gitu ya Hai pena ya, dia dari Walyu mau hmm. beliau Oh iya kalau beritahu Foto beliau yang di pesarian tim liter itu Dan jantungnya walaupun foto di kanvasnya itu bisa bergerak itu apa kalian tahu nggak itu? apa itu? bener nggak itu saya penglihatan saya kok waktu saya datang ke sana kok bisa bergerak di fotonya itu bukan jantung beliau yang bergerak apa itu yang <tuh> ketahui apa itu kekasih beliau hmm. yang menunggu Oh foto beliau Oh iya, iya. yang mengabdi beliau sepenuh hatinya hmm. meletakkan jantung hatinya di sana, oh, iya, iya. Hmm. bukan jantung beliau betul lah iya yang berikutnya nanti asa menunggu makamnya iya mm -mm. yeah. Ini ada yang mengatakan beliau itu masih hidup di alam nah, di alam dia di, macam Yang beritanya itu ada yang mengatakan di alam manusia beliau tidak terlihat lagi. Iya. Hmm. Tapi di dimensi lain beliau masih aktif mengawal negeri ini. Hmm. Beliau sering juga menemui. Abdi beliau hmm. yang mengembang tugas-tugas beliau hmm. seperti pemegang pena hmm. dan pemegang selendang beliau hmm. beliau sering menemuinya hmm. sampai sekarang hmm. kumpul dengan raja-raja hmm. juga ya benar jadi hmm. hmm. hmm. masih di dimensi lain terkait dengan Indonesia ini sering mengadakan pertemuan hmm. dengan raja-raja leluhur beli bumi hingga saat ini begitu ya. ya karena beliau itu bukan orang biasa termasuk Insyaallah termasuk walinya Allah ya benar hmm. tapi jangan disebarkan bisa ya, di menempat ya. fitnah iya biaya yang ya, ya, ya. jadi ada yang berpendapat itu ada yang ditemui beliau dalam keadaan bentuk seperti jasad waktu saya dulu pernah bicara kalau tentang, boleh dikatakan mm -mm. sebenarnya beliau mokso pintar rokok mm -hmm. bukan serna mm -hmm. pindah dimensinya dimensi yang beda benar mm -hmm. hanya wataknya Iya ya, ya. Hmm, hmm. masih utuh. Iya ya. hmm. hmm. ya. ya, Beliau akan terus mengawal, mengawasi anak cucunya hmm. di negeri ini. Hmm, masih peduli ya. ya. Keprihatinan bangsa di negeri ini. Benar, hmm. walaupun tidak bisa. Ya, ya, saya percaya itu jangankan beliau ini terkenal luar biasa pengabdiannya pejuang-pejuang bangsa ini juga meninggal itu juga hidup di alam lain masih diberikan rezeki masih hidup ya bisa menikmati ya, ya. beliau masih bisa peduli dengan yang ada di dunia ini Berarti beliau orang-orang pilihan ya masuk Beliau linya Allah sang motor ya. Merdekaan negara ini hmm. Hmm. Hmm. banyak darahnya tertumpah hmm. Hmm. Hmm. untuk membela bumi pertiwi. Ya, hmm. ya. Ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih. Ada lagi yang disampaikan lagi. Mbak siapa tadi? Suruh. Mbak Suro. Mbak Suro. Mbak Suro. Ya, Mbak Suruh. Dan lagi Mas Juro yang disampaikan Mas tentang siapa untuk siapa untuk mungkin untuk bangsa Indonesia ini seluruh bangsa Indonesia anak cucu kita anak cucu teruslah berjuang berjuang jangan mau ditindas hmm. lagi ya. oleh siapapun. Sini dulu, diri sendiri. Jangan mudah terpecah belah. Oleh isu-isu yang mengatasnamakan agama atau apapun, utamakan persatuan ini. cita-cita prihat -cita juga akan terwujud nanti ya. Ya Dia besar untuk masing akan terwujud ya Nggak lama lagi negara nanti. ini negara beragama tapi bukan negara agama ya. Ya. Ya. Ya, saya terima kasih Mas ya. ya itu. Jangan ya, merepotkan. kebenaran ya. tentang agama. Ya. bersatulah ya. demi negara yang tercinta ini. saya ya, makasih. Mudah-mudahan Soekarno dirahmati ya Allah, Terhubung. InsyaAllah Terhubung. InsyaAllah dan dengan juga begitu, mudah-mudahan dengan juga tambah dirahmati Allah Terima kasih. Saya mohon Pak Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh di Demikian tadi dihalang kami dengan basuro dari di, di dimensi lainnya sedikit kami sampaikan ini fakta Ternyata waktu kami bertemu dengan Bapak Jenderal Yang bertugas di Bulan di Jakarta Waktu kami Dan Alhamdulillah kami Akrab dengan beliau Pernah bertemu dengan Namanya Mbak Gendilud Yang umurnya lebih Tua ya Hampir, hampir 100 lebih lah Dia Mengatakan bahwa Mbak Gendilud itu Yang ada di Jombang itu Kemudian beliau Pak Soekarno itu masih itu barusan menemui katanya itu, jadi kita kurang tahu benar enggak cerita seperti itu dan juga banyak yang Mbak Mijan, Mbak, ya Mbak Micah Mbak Yati mungkin dengan bisa meresani di di Ngaji Rosso itu banyak dijelaskan bahwa beliau itu ada yang mengatakan masih itu kebenarannya saya nggak tahu ya saya ngatakan bahwa beliau itu ada di Lampung di Pring Seribu Pring Sewu jadi ada kalau sekarang kurang lebih beliau itu kalau sekarang itu kurang lebih umurnya 121 21 tahun ya. seandainya masih hidup belum meninggal itu 121 tahun ya sangat wajar Karena kadang umurnya ada orang ada yang 150 ada yang 200 tapi apa pendapat mereka itu masih pro kontra dan memang kalau nyatanya ini ya saya juga dengar dari mbak apa mbak Jati ya mbak Eyang yang Jati Kusumo yang Jati Kusumo itu kepada beliau sendiri waktu beliau mau dipindahkan itu kurang lebih setahun mau dipindahkan jasadnya itu beliau dipindahkan sama sekali tidak ada jasadnya walaupun sekecil apapun enggak ada hilang jasad beliau itu sekarang masih hidup beliau itu mbak yang jadi Gus itu bukan hanya katanya ini ya Bisa tanya langsung kalau memang nggak percaya tapi memang beliau waktu jasadnya seperti meninggal gitu ya. tapi setelah beliau disarekan itu ya setelah di apa beliau jasadnya tidak ada nah ini wallahualam wallah, karena orang-orang khusus ya orang-orang tertentu itu ya. kan seperti kita begini, ya ada yang mengatakan bahwa masih hidup, ada yang sampai sekarang yang tempatnya dirahasiakan, ya ada yang mengatakan itu hakikatnya masih hidup karena jasa beliau untuk negeri ini nggak bisa dilupakan, ada yang seperti itu, yang masih hidup karena hidup dalam artian jasa jasa beliau itu perjuangan beliau untuk negeri ini nggak bisa dilupakan. Nah, ya, kebenarannya wabillah alam. Jadi, kita ambil pilih saja yang jelas. Kita bersyukur barokahnya berkat lantaran bapak Ir Soekarno, Indonesia jadi merdeka. Dan Bung Karno, karena Soekarno juga disebut Bung Karno, ya Bung Karno, ya Negoro ya. Jika lepas bumi Indonesia ini, negara Indonesia ini. Di semuanya itu juga atas berkat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biaya udah seperti itu. Bukan manusia biasa, bukan bidan beli biasa, beliau luar biasa ya, diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi sekalian, mungkin itu yang kami sampaikan. Dan ini yang dialog kami tadi, tidak harus dipercaya ya, kebenarannya miliknya Allah. Jadikanlah sebagai referensi, dengan harus cerdas, menanggapi hal apapun ya. Dan yang diperhatikan, tolak ukur atau dijadikan kebenaran atau standar kebenaran. Mohon maaf dan jangan sampai dijadikan ini perdebatan. Hai nah, cukup hanya diambil pangsa saja. Penasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.